Kisah ini bagai menurunkan layar warna perak, itulah cinta pertama diriku. Ku terus menunggu di jalan yang kedua, ku ingin panggil namun ku tak bisa. I'm sorry. kesedihan ini aku berjalan seorang diri dalam hati ini diriku tersesat rasa sayang yang tak seorang pun tahu bunga ajisai yang suka akan hujan memejamkan mata di hari celah